nafal budaya Nusantara pada yeah, dari salah satu giat kiasi membuat tingkat 3 kuartir kabupaten Ciamis yang sudah tahun lagi. 2023 kan yang bertambah. diperlukan kesadaran akan pemanfaatkan salah satunya dengan dinilai berbagai kresi pakaian dari barang bekas yang cantik dan juga estetik, inilah karya dari Kuartir Ranting kecamatan Ciamis, baik kasih tahu kecamatan Ciamis langsung di. Kita, ragam budaya, senyum kita lestarikan Indahnya alam, dibandingkan budaya membuat Indonesia menjadi jaya dan terkenal di seluruh dunia. Inilah anak bangsa yang telah akan melestarikannya. Inilah kebanggaan Kuasi Ranting Cijenggi. Hai Kak Siti. kita akan ambil kembali. Jimbaran, yuk, gimana, Yeah. Kotingan kami dari Cimaragas Cimaragas, penggras, edas Dengan mengusung tema Mengangkat etnik budaya Cimaragas sendiri Yaitu membawa alat musik kolotik Dimana ini budaya asli dari Cimaragas Di Cimaragas ada yang disebut dengan Tanjakan Salawai Di situ asal-muasal dibutuknya uh, Dari alat, alat musik kolotik Dan alat musik kolotik ini insya Allah sudah akan inter Go International Sehingga menjadi satu, salah satu esesi budaya Dari Indonesia Dan kami generasi muda Dari Cimaragas ingat mengangkat Kolotik menjadi budaya Atau sentra budaya menjadikan unsur delegasi Salah satu kekayaan Budaya Indonesia khususnya Ciamis terima kasih Baik pesan Cimaragas kita lanjutkan Sadar Nanya ke mana sedang nangis ucap, ucap ucap, ucap inilah kontingen dari kuartir ranting sedang dengan panggian berfalut warna biru dicampur dengan hitam legam menggambarkan bahwa Indonesia memiliki jati diri dengan warnanya yang sangat melekat. tepuk tangan untuk kontingen kuartir ranting sadananya oke okay, mana sadananya Kita lanjutkan barik B, mana mana B? Alhamdulillah, yuk kakak-kakak. ini barik B, Aseti. Terus ya? Inilah pentingnya dari pelatihan ini. Barik ini bahan bekas yang oh, bisa dimanfaatkan yang cawis membawakan untuk mengenakan kostum adat memanfaatkan karnaval perayaan meriah sebagai ya. salah satu pemanfaatan sampah dan tentunya mengolah sampah semua sampah yang bekas kemasan apapun di dimanfaatkan -re sebagai kostum hiasan ataupun -re dekorasi. Hi. Mana narasinya sinaga ci? Oke. Okay. Kirilah oh. Karena Paul Kuaran sindang kasih jaya Segera selamatkan generasi Budaya Nusantara begitu berwarna Mulai dari baju adat, rumah adat, makanan tradisional, adat istiadat mewarnai hasanah keberagaman Nusantara pakaian adat Dayak dan yang terakhir pakaian adat Toraja dan Aceh. Meskipun berbagai macam adat Nusantara, tetapi kita tetap satu jua. Semangat mitologi makhluk pembagi yang merupakan makhluk mitologi asli dari Sumatera, Berbahan dasar alam dari mulai buwai, lalu kedok dan bahan-bahan alami lainnya. Dan ini merupakan salah satu semangat kami juga dalam mendidik anak-anak kami dalam pakaian-pakaian yang asalnya dari plastik terulang dengan semangat-semangat yang membara. Dahulu kala makhluk mitologi babi suka menteri hanya diperbolehkan ketika akan tampil dan orang yang akan tampilnya pun tidak boleh mengetahuinya dan satu malam sebelum tampil. Maroko pergi dari Sukamendri akan disemayamkan di pemakaman sehingga menghasilkan aura mistis di dalamnya. Ini merupakan budaya leluhur dari Sukamendri. Selain itu juga siswi-siswa kami sendiri untuk bisa menjadi pencak silat salah satu bela diri yang ada di Sukamendri. Ada masuk Amendri selamat menyaksikan. Sisi unik yang menarik mulai dari karakteristik, nama, hingga sejarahnya. Dari awalnya terbuat dari kulit kayu. Filosofi kehidupan jati dalam bahasa Jawa mengandung arti kesungguhan yang sebenarnya atau kepribadian yang kuat. Pamarican, Hai Kasiti, Pamarican lihat goyang na asik ha ha, inilah Kasiti Pamarican. dan Tatar Galuh dengan budaya yang ramah dan juga sopan ada sudah diperkenalkan oleh puaran Raja Desa semoga menjadi implementasi nilai baik bagi setiap pramuka